halo guys wasi. halo si halo halo oh, oh, si halo halo lagi gambar apa lagi ya ya teh senang gambar lagi gambar hobi mainnya saya bos ini bos nah ya gambar selosih apa siapa nah. ya gambar siapa tapi kan abang hobi main kan tapi bisa, bisa abang hobi main kamu nggak bisa kan <susuk> Tidak bisa lah Kamu aja Spiderman itu gimana? Oh, ya? Hidup itu, hidup itu ya? gitu ya? Iya Untuk Spiderman Eh, bukan hidup juga buka, Angan-angan halanya Pak kan Begini Spiderman itu Angan hidup ini ya, Gini Pak Gini Pak Oh Gini Pak Oh, ho, lebih. mati? Oh oh pak. Warna, kayak kamu pas, pas pakai kacamata itu. <this>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 Time Be man happy man Eh Be happy man, man Time Nah nah Si.